Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, berantara, dan sungai-sungai? Allah, siapa pencipta bumi, matahari, dan sebagainya? Allah, sembahyang apa enggak? Bagaimana nanti <tik> <tik> tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya.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 Iza azamat umati dunia Wafi riwayatin Dinarun wadirhaman Nuziat minha haibatul islam Wa iza turikatil amru bil ma'rufi Wal nahyu anil munkari Hurimat alaihim barakatul wahyi Wa iza tasabat ummati min aynillah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 Nabi Muhammad SAW Yang dari generasi ke generasi Dilanjutkan oleh para sahabat Oleh tabi'in Oleh tabi'in-tabi'in Terus oleh para ulama-ulama Sampai kepada kita sekarang ini Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai Tapi keperibadiannya dijadikan model oleh Allah SWT Di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama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 tapi kebelangsak dan sengsara, rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, jelek, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian, Ida'aitumun najata minan nar, waromaitum fiha anfusakum, kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka,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 Ida'itum jannah, walam tak Kamu ingin masuk sorga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke sorga. Semua kita kalau ditanya mau masuk sorga mau, tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke sorga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum wa lam Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil iktibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar. Iya. Kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat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 kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah s.w.t. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah. Inda Pada waktu mengatur barisan perang, membela agama. Di situ doa kabul. Inda ghais. Ketika turun gerimis, di situ doa makbul.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 Yang ketujuh kata Imam Al-Ghazali ayujzi maddu'a wa yaqin ijabah. Intaknya dia menjazamkan doanya itu. Dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahil." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main doa ke orang ogah ugahan kali malaikat nyongok dong lu minta apa lo seperti tadi itu kita datang mau minyam duit sama orang ngomongnya ogah-ogahan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 kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imamul Ghazali, ayyafta tahad doa bizekirillah, fala yabdau bisual. Naknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabdau bisual. Jangan langsung memulai dengan permintaan.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 Kira-kira udah mau telap aja baru di Ngomong-ngomong Pak Nah Mulai nih kalau udah ngomong-ngomong ngomong, -ngomong. ngomong lah tuh mulaiin. mulai Baru masuk Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillah alamin Kita puji dulu Allah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 kan cuma kurang seratus ribu. Ya, kalau kerja kagak minta gajian sejuta, <tuh> pengen doa dikobulkan rasanya secara etis nggak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat. Kira-kira mampu ngembaliin nggak nih orang? Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya.